Assalamualaikum. Salam. Bang begini bang makan sekuteng di pasar Jumat ya mancing lindungi, lindungi jauh dikaromantari. Saya datang sampai bang Tiki yang orang tuanya dari, Kermat dari Gang Adam dengan segala hormat mohon kirimi jadi pendengar terima kasih. Salam jumpa kembali dengan channel ini channel yang membahas tentang dunia teknologi, militer, hewan, alam, wisata, musik, seni dan budaya, film serta hal-hal baru lainnya yang bermanfaat buat kita semua. Sebelum lanjut silahkan untuk subscribe, like, comment, dan share agar channel ini makin berkembang. Selamat menonton. Bilang. Mohon diterima dengan senang hati. Benar. Bang, gue bilangin Amelu yang namanya senang hati banyak, tapi gue belum tahu apa maunya. Maksudnya apa? E, bang, kalau lu makan ketupat di siang hari, eh jangan lupa semur tahunya. Eh kalau emang Bang Diki ya, rombongan dari Gang Adam jauh-jauh dari Niat datang kemari. Eh gue kepengen tahu tuh Bang Diki apa hajatnya. Jangan jangan Oh, jadi abang sama orang sini belum tahu maksud dan tujuan Bang Diki. Eh Bang Diki bang tujuannya maksud. dari Gang Adam datang kemari mau nyari kontrakan kosong di belakang. Udah, bang. Bang. Eh Bang Diki kontrakan di sebelah rumahnya benar, punya Bang Diki. Punya saudaranya Lu pakai mancing, mancing. Bang, bang Diki kita dari lu mau sini mau, mau ngapain? Tegang. udah lu orang kontrakan. Eh lu kagak kenal siapa gua? Eh siapa lu? Eh gua tanya sama lu nih tuh rumah gede sebelah gua punya siapa? Ini rumah, rumah yang gede punya lu? Gua nanya sama lu, tuh rumah gede punya siapa? Ya ini punya lu. Gua nanya sama lu soek. Tuh rumah gede punya siapa? Lu kagak tahu? Gua juga kagak tahu. Makanya gua nanya melu. Jangan lu, nah, lu bego orang. Mikirin masalah aja jadi orang. Kok ini lu? Gua kan nanya melu. Aduh, Bang, jadi abang belum tahu mah bang, bang Diki, dari Kang Adam datang ke sini. Eh, gua belum tahu maksud tujuannya dia datang kemari? Bang, tadi Bang Diki titip salam ke saya bilang begini, bang. Eh, dia titip salam bagaimana? Ada siang, ada malam, uh. ada bulan, tentunya ada matahari. Uh. Kalau bukan karena popira yang ada di dalam, kagak bakalan nih, Bang Diki, rombongannya dari Kang Adam datang kemari, bang. Waduh, lantaran siapa lu bilang? Popira. Eh, di sini yang namanya popira banyak, masuk maksudnya lagi dandan di dalam yang di ya dalam, yang di dalam banyak yang namanya. popira ada tiga, maksudnya popira bin usni, usnik, banyak dah ini siapa? banyak, sering kali lu kayak mau bikin KTP pakai nama orang tuanya. kalau dia masuk salah lu ketukar ke rumah, bang. siapa nama orang tuanya, bang? Kita ini, bang. Kawin ini, bang, bang, lu? Lu bang, bang, bang. enggak kau jadi gini, Ih anak iyi, babenya iyi, rusdiono katanya oh jadi anak juragan gue bang diki ame rombongannya dari gang adam datang kemari iyi. bang diki kagak salah lu tanam hari-hari tapi sayang kagak ada lampunya. kagak salah bang diki dari gang adam jauh-jauh udah datang kemari tapi sayang tuh popira udah orang yang punya oh Bang? Oh, ya. kagak lu, lu, lu, lu aja bagaimana lu main terusin aja jadi abang bilang apaan tadi Popira di dalam udara punya udah ada yang punya bang, bang, kalau kata bang Diki bilang curuk-cuk kuburan kine, kuburan islam bang Diki bakal ngajiin ha? biar katanya di dalam popila udara punya bang Diki berkeras pengen jadiin oh jadi dia tetap berkeras dia udah ngebet dari pagi bang bakalan mau masuk ke dalam bener eh bang kau bilangin sama lu sekali lagi mendingan lu pergi ke ini mampir juga lu ke Senayan Mendingan lu angkat kaki dari sini daripada satu rombongan lu pada tega kesampaian. Pulang lu. Jadi orang kebangatan enggak tuh? Enggak udah ke palang tunggang, weh. Ganggung menung. Buset. Eh orang-orang lihat -orang ada Adam jauh-jauh ngampesir surang angkat kaki. kaki. Angkat kaki. Kebangatan enggak aku. Ya, huh? Bang Beki, ayo kita angkat kaki ramai-ramai. Oh, orang kata jagoan dari kebangatan yang tolol lu doang. Mau bilang apa? Angkat kaki. Nih. Pulang. Emang eh, lu mau setrap soek, gue banting nih eh, Banting, banting Cuset Ini kesalah aja, Beng Ini gua <tuk> Banting apa, nih, bayaran gak seberapa berapa, Beng Bikin gua ngamuk banget, tuh Gu Gue marah, soek Oh, lu marah Cuset, Tun Gue baru liat lumba-lumba marah <tuk> Lumba, <-tuk>. lumba <tuk> <tuk> <Lumi. tuk> tenda Jadi maksudnya saya satu rombongan disuruh pulang lagi Lu pulang lagi Bang, nih barat kate baju udah kepalang basah Masak nasi sampai jadi bubur Ya biarkan aja turun omongan mati pokalan tanah tampak kake nantinya bang Diki bakalan mundur. Oh jadi tetap bang Diki kake bakalan mau mundur? Gimana mau mundur? banyak pesan. pesan. <laughs> lu masih ngajak bercanda aja, bang? Jadi rebutin mundurnya, bergerak aja susah? Eh bang, ikan betutu mati ditusuk, eh, lu dalam kuali lu kudu masaknya. Maksudnya? Eh lu lihat di sini papi punya palang pintu kake ngizinin lu masuk. Sebelum lu perenin dulu persyaratan. Woah, kalau oh. masuk ke dalam ada syaratnya? Eh ada syarat? Bang, bang ya. kalau boleh tahu apaan bang syaratnya, bang? mantap Oh. <tuk tangan> Apa? hmm. Apaan salahnya? Lu antum Bang kepiting menjepit kerang-kerang sembunyi di lubang batu. Uh. Eh lu pasang lampu di beratrang Bang. Nih ada penjaganya popira satu persatu. Yang oh, mana ya, Bang? Sate. Pegang. Kalau masa Beklai nah, oh, <tuk tangan> bang wah ya. ada. Kang Adam. Nomor 1 maju. Bang. Heh masuk lagi. <tuk> nih <tangan> Ini sih yang biasanya bu de merita nih gondrong doang, doang serem, buan nah, tukang pecat Bang Diki, beg, wow, oh, Bang Diki, oh. Diki, beg, wow, oh, Bang Diki, oh. Diki, beg, wow, oh, Bang Diki, oi Lu kayak jama, awa oh, jama. Tidak, awa <tid> aja Awat Emang enak lu bisa outin. Ya <tid> <tid> gue demen. Gue <tid> seni kreatif. Cakep. Kreatif. Bang Diki, beg, ada dua. Bagaimana <tuk> Bagaimana Ayo lecel Bang, eh, jalan yang lurus, eh ke Tiawi, jalan yang mundur, eh ke Kota Kembang Ayo punya jurus asli bertawi, warisan leluhur dari Nenek moyang. Hati-hati, lus Nah, banget, monyong Mereka Mereka gaplok <tuk> nonton youtube di Sanggar bang ben lo iklan monyong nah, daripada gua kampanye di ah <laughs> jadi kalau pengen masuk ke dalam kudu bisa joget buset bilang apa? itu jingkra-jingkraan pakai musik kan orang udah nyeker dari tadi kakinya udah kecengklak bahasa posek lu kata joget oh main silat main silat Oh udah ganti Dari dulu ganti-ganti aja lo Tapi ini main silat bener nih bang ya Iya Bang Diki gimana kita terusin nih? Terusin Masih, Masih ke Alah sama Busi Pespa Iya yeah. Oh my God Bapak <tik> <tik> <tik> Bang Kalau kate anak Kang Adam bilang ikan bawal di pinggir kali ah. Abang jual Bang Diki bakalan beli bang Bintang sawan awan dihitungin beribu satu Berapa banyak abang punya jagoan bakal dedet dengan Bang Diki satu persatu? Maju Dik! Maju Bang Diki! Tinggal maju! Dik! <tuk> Jangan, dia lagi mimisan! Nih jawaban Bang Diki yang bakal ngarepin Tapi gak ada pengaturan skor kan ya ada eh? <tuk> Pengantin gua udah kata main dirangis aja Gak <tuk> apa deh, dipelak apaan emang? Gua kagak bisa main, gua kagak bisa main Gua <tuk> ngarepin yang begitu lelebis <tuk> <tuk> Yang mana? <t Sen> iya, <-tian> pulang, iya, pulang iya, ada iya, iya, ada iya, iya, ada iya, iya, iya, iya, iya, sebelum gue iya, kebolehannya, gerakin tangan iya, iya, iya, iya, iya, Maju, oh. yang oh. mau bayar oh, gua? Bagaimana, Bang? Apanya? Bagaimana? Bang Diki udah boleh masuk belum? Masuk ke mana? Buset. Oh. oh. No. Ada yang bilang balik tik. No lagi. Oh. Wah. Cawok lu. Lu di belakang belum belum aja. Jadi gue tahu dia menyebarin pergi minyak wangi. Embarangan ya. ya. lu kalau ngomong. Apaan emang? Ya, dia mau bagi rokokin. <laughs> Adiknya dong. Apaan, bagaimana bang? Apaan bagaimana? Abang masih ngalang ngalangin juragan saya. Udah kepala tanggung kan gua bilang Abang kagak takut sama saya Siapa lu? Eh lu asal lu tau Kenapa? Macan jum tangan sama gue Cakep Lu nyamuk Nari depan lu <tuk> Ini <tuk> <tuk> macan jum tangan sama gue. Bukan Buaya gua selalu beli rokok Lu sebenarnya jawaban abis pelatih sirku sih Semuanya bisa lu suruh binatang <tuk> Eh Polisi tidur kau injek ah kau ulang lagi, lu ngomong apaan Polisi tidur kau injek Emang tangguh, soeh. Injak. Emang tangguh, soeh. Injak. Emang tangguh, soeh. Injak. <tuk> Emang tangguh, soeh. Kalau ngomong sembarang, <tuk> monyong. Huh, <tuk> Coba gini, hey. Tangan lu kayak banglek, wes. Nah, lagi. Kau oh, jadi kedatangan lu dari kang Adam, masuk kemarin lu mau bicara sakti-sakti saktian ya? Iya. Eh, asal lu tahu aja. Kenapa? Kalau gua udah Maminya babe gue kalau belum berantem ama orang belum boleh pulang. Jagoan. Gue belum dibayar soalnya. Nah itu. Oh. Tahu tahu tahu. Bangsi, ini kan yang jadi musuh. Dari tadi yang dibangkit musuh. Gue dari tadi teriak-teriak. Buru-buru. Eh musuh si musuh. Nanya sama Uh, Dia tahu kali anak tiri. Anak <usasia> <believer. sk bubbles> tiri. Oh. Oh yeah. Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah. Lancar, Makyi. Eh, Gogah. Kepet. Bagaimana? Apaan bagaimana? Ini udah dapat gocap gue nih. Gue juga udah dapat pulangnya. Paling. <s Ninth> Emang sih. Lo juga udah dapat. Mak, anak gua apa ganggu nggak? Eh, Gogah. Ini ya, terus mau bagaimana? Masa lawan gue eta, yuk. Ya. Ya, Jangan nganggap anak kecil aku, paman. Uh. Uh. Si, pa. <tuk> eh, sipana pa, kepadilah cakep. Sipadina. Karena sungguh. Kamu masih <tuk> nah, kakak uh. nah, takut? Ya, udah kepalang tanggung. E! <tuk> lo mau pantun. Karena begitu teriak lu baunya nyeneng. Gua <tuk> belum nyarap. Oh gitu. Eh. Si kentang bukan sembarang kentang. Tahu. Eh kentang diambil dari kuitan. Coba-coba lu di sini nantang. Ya. Gua ke jalur jatuh celentang. Gua masukin lo ke kurung batang. Muka lu gue tutupin kutang. <tuk> lembek lo, lemek lo. Bisa-bisa kentang. Oh jadi begitu Bang jalan-jalan iya. ke tepi muara eh, naik Metro Mini disangka maling kok kira duit apaan aja yang putih bilang duit apaan lagi eh jalan-jalan ke tepi muara naik Metro Mini disangka maling baju lu boleh jawara semalam lu pakai robinnya melejing ah. oh, eh, lu kalau mau mukul SMS dulu oh. paketan habis Musik. Oh, Yang sopan siapa sih dong ini banyak anak kecil eh gue tahu banyak anak kecil ngajarin yang bener dong emang gue ngajarin salah <laughs> lu yang sopan gue udah sopan berantem pakai tangan dan pakai kaki ya pakai kaki siapa apaan gue nunjuk lu nendang gini gue nangkis renggang nangkis lu pakai kaki gue pakai tangan kaki tangan coba gini nih usai gue kira paha gak paha atas nih Wah, saya memang kata saya makanya lu kentakki. Kalau ngomong bareng Bang Diki, kau bilangin amel lu yang namanya jawaban dari Gang Adam orang sini, kalau jawaban kalah wajar. Wajar kenapa? Eh, kau baru lihat yang namanya jawaban bang hidung ada tiga. Dua, tiga. Eh, di mana-mana orang dua gitu. Luluh dong jawaban lain lo bang hidung ada tiga. Satu, dua, tiga. Tu, dua, tiga. Mana lagi? Diki, Diki, Diki, Diki. Gua gigit tipes, Ruh! Kusir, kata lembang hidung, tiga! Aduh! Kembali-balikit, terusin nih! Terusin! Kamen, Terus. 200! Kau mampus, Ruh! Ayo! Ustadz, jangan tau-tau aja dah! Tulek sini, keberani! <tuk> nah, <tuk tuk> gua lemparin, tuh Kusir! Tau! Gua mau dibagi doang, Ustadz gua bagi minyak wangi! Tapi bagi-bagi! sekarang, sampai sekarang. orangnya? Oh. Udah <laughs> yeah. kuda, -kuda ompong. Eh, hey, zaman now. Zaman now bagaimana sih? kobok udah kuda, -kuda tolol. Buset, lu pake tolong. Nah, lu bikin kesel, kubo -kubo kuda kuda, eh kuda-kuda zaman dulu. Ya sekarang kok zaman sekarang? zaman no. Bagaimana zaman no ganti Kebok-kebok, kuda-kuda, Kebok-kebok, kuda-kuda, Kuda kakinya berapa? Eh? Empat, kebok. Sama, ayo Wah, <tuk> ayo ayuk kebok. Ada sayur-ayuk, sayur-ayuk, Ada sayur-ayuk, Ada sayur-ayuk, Ada sayur-ayuk, Ada sayur-ayuk, Ada sayur-ayuk, Ada sayur-ayuk, Ada sayur-ayuk, Ada sayur-ayuk, Ada sayur-ayuk, Ada sayur-ayuk, Ada sayur-ayuk, Ada atain Ada sayur ada sayur ayuk ada sayur ayuk ada sayur Ayolah kok tak, kok takut takut Ada Mapa JS BPJS Kapan dikit? Harus lu berantakan nih kok menjadi. Kalau main bak semur buset. <laughs> nih, gue bagi pahanya lu.